Oke okay, selanjutnya kita membuat pola kerah Saya biasanya menggunakan pola model untuk kerah Kerah biasanya perubahan itu hanya di panjang. Sedangkan yang ujung sama ujung daun kerah itu sama Maka supaya menjadi ciri khas dari modista atau kita Kita harus punya model blad penggunaan Kalau kerahnya lebar kita tinggal memanjakan Kalau orangnya kecil tinggal mengecilkan Ini untuk standar M sampai XL masih bisa jadi ukurannya adalah 40 cm untuk lingkar kerah atau 39. 39 kita untuk batasnya itu sampai ke kerah nanti kalau kerah kita sambung ketemunya di sini. Nah yang 39 itu dari daun kerah ini, ujung daun kerah, Sedangkan ini adalah untuk nanti untuk lidah kancingnya. Maka sekitar ukur panjangnya setengah lingkar leher 39. Sembilan belas setengah, kita garis nah, ini untuk patokan kerah di kerong leher atau di dalamnya. Kita ambil mode black. kita tinggal ngebelah pola. Jangan untuk daun krah, nanti kurang jadinya seperti ini. cuman di sini harus kain keras Ya kita membuat polanya langsung di kain keras. Nanti kita akan nempel di bahan bukan bahan yang dibuat, berarti kita lembl. kita buat krah nanti malah tidak pas. Kecuali dalam produksi massal kita harus seperti Nah ini supaya nanti bisa masuk di sini harus tegak. Di sini harus dilakukan kampuk khusus pada bagian daun yang bawah. Ini harus dilakukan kampuk eh, pada kain kerasnya. Untuk posisi peletakan batas 39 setengah 39 cm tadi ini tidak boleh pas karena posisi ini ini lengkung maka kalau kita sambungkan selalu kalau kita samakan akan kelebaran pada daun raf maka daun raf waktu masang dimasukkan e, 3 mili posisi naik 3 cm setengah. sudah tinggal kita potong ini. selanjutnya nah, kita tinggal nempel bahan kain keras ini ke dalam kerah langsung kita jahitan ikan. selanjutnya kita pressing eh, yang perlu kita press itu adalah kain keras yang akan kita gunakan untuk kerah ini lebih mudah, langkah ini daripada kita memotong bahan dulu baru kita ngepaskin bahan kain keras ini nanti kita tinggal memotong atau ngepaske motif juga lebih pas dengan teknik ini lebih gampang cara ngepressnya sebelum ini benar-benar nempel kita boleh digosok-gosok harus plug-plug ini kalau memang sudah nempel baru boleh digosok begini perumahan panas. saya akan melakukan variasi ini misalnya yang bawah sini kita dilepas karena tadi sudah ditambahkan dengan kain di kain keras. ini kampung sembarang nanti dirapikan setelah terasambung dengan lapisan lapisan masih belum dibentuk sesuai dengan bentuk kerahnya silbaran. kita lebih gampang yang penting tidak kurang dari total lebar kerahnya kita baru menjahit kita pasangkan dulu gini nah, mulai dari menjahit kerah supaya kerah ujung kerah harus lancip nanti dikasih benang balik lentras tarik awas ini pas di ujung tidak boleh lebih ambil benang yang tadi yang sudah kita siapkan sudah jalan satu langkah ambil dua ujungnya sana dan dipilin. Masukkan ke dalam, oke. kita kita deh jarak dari kanker, keras kira-kira satu milik saya hai, Baik, kita siapkan Kita masukkan di bawahnya Langkah satu langkah Hampir ujungnya kita sabukan. dan Kita pilih, kita masukkan ke dalam kerah Baru kita lanjutkan untuk menjaga Lalu, Ujungnya dikunci. kunci Kita potong, kita rapikan sesuai dengan kampuh keluar dari juga ya kini, cukup, ini tidak perlu dicekrek-cekrek, dipotong-potong, nanti kalau sudah disetrika bekas guntingan itu akan muncul, mending kampungnya ditipiskan. nanti dibalik itu akan kelihatan bekas guntingan dalam. Kita tarik, klik sudah, ujungnya sudah lancip. Nah, tinggal jahit ujung kerah. Ini kalau jahit kerah bagian luar tidak boleh ada yang ngecek. benang putus harus didek yang tidak boleh loncat. Sedihkan harus seimbang atas bawah. Boleh di tepi atau di tengah. Satu sepatu itu juga boleh. Karena zona A ah. Tidak boleh ada yang Reject menurutkan sudah tidak terpakai, kita tarik, kita buang bisa kampung kita rapikan jangan lupa ditandai tengah-tengahnya lebar, daun perah harus sama di zona anda tidak boleh ada yang menceng tidak boleh ada yang tidak pas, harus ini nanti untuk ketemunya tengah belakang pesis. Sekarang kita buat kaki kerahnya. Ini kaki kerah saya variasi dengan warna biru dongker. Tapi daripada saya mengganti benang, ya saya pakai benang yang sama. Dikannya yang pertama satu sepatu dari tepi untuk mengunci kantong yang paling Ini juga sudah kita tandai Kita pakai yang ini juga Kerapikan rapikan terlebih dahulu <tuh> Oke, okay. untuk yang ini Yang ada kain kerasnya Harus ketemu yang ada kain kerasnya Ini harus diketemukan taruh di sini makanya saya pilih ini tidak saya potong dulu saya lebih bebas untuk mengerjakan daripada sudah terpotong sudah saya potong sesuai dengan pola oke saya bisa kalau enggak mau ribet dan mau salah boleh dimulai dari tengah bagian utah langsung jahitnya muter begini gini. nanti bagian yang memasang lah dengan badan yang harus pinter jadi mudanya ini tidak saya jahit dulu biar ini melangsibuka nanti kalau sudah nyambung dengan badan baru kita lanjutkan menjahit muter gitu oke okay? Sekarang, e, lapisan karikrah kita potong supaya sesuai dengan e, kartu-nya, centra-nya. Lalu, saya e, potong sesuai dengan karikrah, dengan cara menandai dengan kartu tinggal beberapa langkah lagi saudara kita sudah membuat gerah. tinggal memasang kalpah pada badan selesai untuk finishing ide it itik press terakhir tidak kita lakukan di saat ini karena sudah terlalu panjang untuk durasi video tutorial oke kita ambil tengah-tengahnya lari tengah-tengahnya oke